Eh, dari itu dia, tuh. Hai, coba jauh coba kita akan guys nyore di belakang rumah nggak jauh dari rumah treknya dekat sekarang baru jam setengah empat ini tuh jalur belakang rumah dekat banget paling kisaran 100 meter treknya lumayan oke langsung aja coba trek belakang rumah Wah, wah, Pak Rintan, Pak Rintan Pak Iya, petaling Paling. Oh. Guys, oh, ada ini. Asup Nur Rahmana. Wah, kelewat euy. lewat guys. Wah lah, ada Lewat <tess> <tess> Guys, kita meluncur. Riding-nya guys. Aduh, geser itu eh. Tenin cak ini, ayo bala nyer. Wah lah, launan weh. Wah, dia banget luar biasa uh lho, lho, balong ini, Поехали! Да я паралон! Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Я венитер! จะกินเลยนะ yeah. so, yeah. Gitu. Eh. Ah. Eh. ah kagok. Hai. warga jika nak ngasih <tuh> lah <tuh> saat itu trek ini agak